Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa marga kures, apalagi morgannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya <tif> nguaji, nguaji di wajo, apal macanya bener? Orang diapal, Loh, makanya orang terkipe, pasti ngonang goyok goyok, ini goyok goyok kan? Apal? terus Innalaka laksanah, wa Innalaka lannuron, fala tutfihu bil maksiyah. Kau yusubben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiyah. Jadi tradisinya gitu. Ini saya hadus binikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus binikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya. Saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lelukman itu, cucunya Mbak banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang kenyaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saat takriri, saya apa terus. beberapa kali sebenarnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sewan. Di Langitan ya pernah saya tidak sewan. Karena saya menghormati GGSP. Tapi pas di Semarang, lelah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua badan wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu baca punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kersa nulis di kitab saya. Orang kok, gaya-gayaan itu aja kitab. Yang nah, itu enggak, itu kuning toko terus. Itu pasti enggak mau. Ya. Saya dulu minta ijazah bahamun alulah ma'lum jadidun saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya, ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya baru saya minta ngaji sama Mbah Mun terus disuruh baca terus ya sudah terus dikasih ijazah. Nah itu ijazah level A gitu. Nah kena gelem nggih mongko mboten masalah. Nah ra gelem ya sing ngene iki. Teko ngaji bar mulih nyate klatak alhamdulillah berkah sih. pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji. Ngaji opo? Pokoke ngaji kudu apik enak. Lah yen rang nopo? Ah enggak perlu. Kabru iki loro kamane. Aduh murid tak udah ngene ke pisi agar kan orangnya seribet tak ke tak takok bareng ayo kelakuan emang enggak kelakuan emang milih nerang emang milih gak ke Evel repot repot jadi saya tuh kok kitabnya Habib Salim as juga gitu saya punya tak sinaw tak tak kiri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rafiq ila'ala, saya tidak sempat ketemu. Andaikan ketemu, saya berani ya setelah sana kiri Karena itu, ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, itu adalah hatam watok. Hatam watok, beliau hafal, baru ke Medina nyari Imam Malik. Orang-orang hafal orang juga. Sangu dia nih. Sangu hafal, maksudnya sangu hafal, paham lagi ngaji Imam Darnio senengnya aku, kowe wapal jalan jala len, terus ngaji neng ke nemo ayo opo neng mati, tapi mesti tak jamin uang lurus, ngaji yakin nemen salah ngaji jebel ya ke mesti gak partai iku dong dong tersinggung dong, gitu ayo doh santai ah gak diharga diri, malah ini kalau gue selaku gak haram, karena westi gue coba di diharga diri yo santai, sange ngapi hati nemo nol, jadi gak gampang gelung bin salim, wah, <laughs> <laughs> jadi disaat jenenge ngaji, ya mulai, yuk, happy, jadi imam imam gozali ya gitu, sinaw kita, imam karomen, alim, Apal, baru ketemu, jadi ketemu ya cepet, ya cepet banget, Dan akhirnya guru ini langsung kayak ilmu sing kelas A karena wis ketok murid lagi, paham, makanya Habib Umar bilang ke saya. Uh, diberi izin karena memang beliau tahu kalau saya punya yang beliau sempat baca beberapa halaman dan itu mengadatul ulama jadi disinaunih dulu baru ngaji dulu saya ngaji wahab sama mbah mun saya sinaunih dulu, ngaji ya saya sinaunih dulu jadi saya tinggal ngecek tadi misalnya saya rekib kok mbah mun rova saya nasob mbah mun nasa, berarti saya benar 100% tapi nak kaya misalnya bengi buat rekib rova, kok mbah mun mau cecer berarti itu tekem cek kuali Rofa kok mencula tajari kan terlalu, misalnya man itu wong, bengi mbocom min <laughs> <laughs> kan terlalu, manu-manane, wong min itu dari, kan kacek ya kakekannya, dul dul apa? yang <laughs> repot, nah, hilangkan titik hayatun, ulo, padahal tulisannya kabatun, biji melani jadi guyonan salah titik jadi mati ono itu gobloknya Raka karuan dikandani kandang ini guru ini habat sauda dawaun mingguli da. Jadi biji hitam ikut dawaun on mingguli da. Jinten apa? Kita PD ini hayat don sauda. Oh dawa on, wah kuda ireng uloirang. Laseng jenis serangun kobra. Oh, ijazah jadi nih Kita apa, hayatun Hayat sauda. Dewa on jadi maknanya utawi ulo sing pikirannya ikut dewa bareng kau tak tenan, nyengkel, um obat, dene nek bedewe nyekel ngobat toh, kan nekan kepikiran iki beracun, mau um, obat nek kita peobat, itu obat, cekel dicokot, ya ues takobel apa minang, minang, guyonan ngaji sing minang, salah titik nyawa minang, minang, <laughs> Nyawa melayang. Merkoh kita peu habbatun sauda dawaun minggu lida. Utawiyo habbayu biji sengirang. Kita pede ne hayatun ora dijekno, ora dijekno terus gulai hayatun. Ningku korban kamus. Mane ya. nah, bener ke ngaji be guru ini bener. Jadi nak kita salah tak bener loh. No. Tetap mampu loh. Kitab tulisan salah mampu yuk, gila mentara yuk ngaji sorokan kebentuk ilmu, bentuk isen kemungkinannya boleh isen yuk haram saru-saru, saru, saru, saru. Saya semari berkorodok wais malah haram gak usah ya cenggok, mis ngaji gini-gini wais gajarannya kelas B gak masalah kelas B agar terus, wais -wais, poinnya naik <laughs> Yo sing senang ulama yo karena ulama itu sing khaliyah, amaliyah, amalia, eh storo dohir, sing untung non apa islam, sementara wong sufi sufi, ya, sufi sufi native, ibadah ibu suwar ibadah, melanda negara dibuli, mikirai ulama, lu ya pe di bank wong ibadah, kaca bintang, ibadah ibintang, swita tahu, yo mesti wae, misalnya ke suwar ko, suwar misalnya mustafa wiridan terus, paling lu pu mos ko, most gelundeng, kenapa ku anpu suwar ko, murku anpu wiridan ini tapi nak ulama ulama mulang ben wong paham carane sholat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang ben benar. Iku kabeh ujaran niku ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong suga gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Semeneng kabeh ku belajar li ya ihya'i wululuddin murid-murid akamane pengiran. Nah, ibadah, ibatakah. Bada di wis baris. Ini ya, segitu gitu ta? Tentu seperti ini ya baik, tapi nggak akan menandingi kebaikan ulama. Sampai patah ini, Tafak kurusa'atin khairun Mini ibadati sitina sana. Padahal saat mana-mana 1 jam. Mereka 1 mongso. Jadi 5 menit, bisa saja. 10 menit. Kiyaih sa'i kiwaih, meneh saat ini. Jam itu keliru. Yang disini ada jam kok. Maksudnya Nabi ngerti kan. Wasa'ah arba'un wa'isruna. dua 20 apa. Apa, 1 jam itu sama dengan situna. Daging kok berapa? 20.000 orang non nabi jadi saat itu udah sak mongso, Nova. Padahal jadi ulama mikir lima menit, terong menit itu sak sah. Iku tiu HP di bang alibaba, bener. Nah, bayangkan kalau ulama emikir sedino, orang mikir caranya nih gue nafah. Kau gue ulama iku amin mikir kerjo goccek. Kau pitik. adil pite. <laughs> <laughs> iku rawulama, pedagang. <laughs> apa mana yang mikirnya gini, aku nak penampilan gini ben menarik publik terus enggak vini akai tambah raulama itu maklar itu anak-anak malah mikir penampilan bentuk akai itu malah raulama itu maklar ibu. tapi ya lumayan maksudnya lumayan juga rame-rame islam tapi itu ya raulama itu malah ada malah penampilan ke orang itu, dipikir mau terus nola ya, ya kan sampai sorokan gak apa Oh aja ya ben gus kes gus yang nom nom ya sing tua harus keliwati itu Nah, takut ih, kurang Ko bi gak sungkan Gus ini, so cuma adab. Eh, otak ada caranya nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? sungkan adab ya, Gus Jadi kesana, ih, orang bodoh. Tapi apa Adab Iya, semua, noain. Kita kowe wong. Yes.